Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers serta Leslie Lovers dimanapun kalian berada TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya yang sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah merasa abad Leslar, dimana pun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini untuk memberikan informasi menarik dan pastinya kabar terbaru seputar idola kita untuk mengabali perjumpaan kita per sahabat Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan Ini vitamin bahagia di siang hari ini per sahabat yang di-posting Yang diunggah oleh Rita Rejak momen foto Photoshoot BBL Wow, ini sih lucu dan cute banget ya Masya Allah Apalagi BBL photoshootnya bareng BBL Makin tentunya So sweet banget nih Antara BBL dan baby Guzel, masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan. Di postingan ini pun persahabat Kita sambung dengan kalimat caption yang dituliskan Oleh Kak Rita. Little Mermaid Di saat mulut siang di tepi pantai Aku seperti melihat ada mermaid Mau menuju ke pantai ini Apa mataku salah melihat Karena aku mengantuk tertidur lelap dalam hatiku bahagia akhirnya bertemu juga wow tertidur pulas aku di mana ini apakah ini mimpi dari sesi foto Leslar dan Bibi guzel aduh masya allah banget ya ini selucu lucu menggemaskan masya allah tentunya kita doakan yang terbaik untuk BBL dan Bibi guzel mudah-mudahan bahagia selalu untuk mereka amin dan kita lihat juga bersama di postingan ini, banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Salah satunya, dari akun Mama Anaskor Anak Skor 123 mengatakan, Masya Allah, bayi-bayi yang bikin gemes, Abang L Anak Soleh, Baby Gozel Anak Soleh, ha. amin. Masya Allah banget ya, ini komentar yang sangat luar biasa, mudah-mudahan doa baiknya terkabulkan. Dan semoga baby El menjadi anak yang soleh dan baby Goza menjadi anak yang soleha Dan selanjutnya persahabat, Bang Mimin akan menjawab nih pertanyaan kalian Banyak sekali pertanyaan persahabat sahabatnya kepada Bang Mimin Tentunya soal acara live persahabat dari Bunda Lesti Yang akan menyanyikan lagu India bareng Diva Indonesia Salah satunya adalah mimik Krisdayanti. Disimak di info ini persahabat ya karena Live streamingnya akan diadakan di YouTube Heavenlinks Links, tuh persahabat ya, jangan sampai ketinggalan. Tonton Annual Show Online on Heaven Links YouTube channel, persahabat ya. Hari ini tanggal 10 Maret 2022 jam 4 sore, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Diingatkan kembali bahwa live streamingnya itu di channel YouTube Heavenlinks Links, persahabat ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah kita doakan, kita dukung, mudah-mudahan Budelesti mudah lesti diberikan kelancaran dan terutama diberikan kesehatan, amin selanjutnya persahabat ada spesial juga yang kita dapatkan info, ini untuk warga Konoha, diingatkan kembali, jangan sampai lupa hari Selasa tanggal 15 Maret jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan live acara Sopi di RCTI, SCTV Indonesia, itu TV nasional yang menayangkan persahabatnya ada juga Sofi Live di Youtube Sofi Indonesia karena bintang tamunya ada idola kesayangan Rizky Bilar dan Leslie Kejora akan tampil satu paket di acara tersebut jangan sampai lupa persahabatnya dicatat juga nih hari, tanggal dan jamnya biar kalian tentunya selalu ingat bahwa idola kesayangan kita akan tampil di layar TV dalam acara Sofi Mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kita Amin Dan berikutnya juga bersahabat ada kabar yang membanggakan Ada ucapan selamat dan dukungan juga Serta support dari orang-orang hebat Sebelumnya ada Helmy Yahya Ada investor dari Rusia Sekarang ada juga orang hebat persahabatnya seperti Bapak Hermawan Kartajaya sebagai Founder dan Kairman dari Marklus Plus. Wow, ini sih luar biasa banget para sahabat, ya Alhamdulillah orang-orang hebat selalu mendukung, mensupport Lesel Le Metal Force. Semoga Lesel Le Metal Force terus berkembang, sukses dan jaya selalu. Amin. Kita lihat juga bersahabat di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan. Dukungan terus mengalir dari orang-orang hebat di Indonesia hanya untuk Leslar Metaverse. Kali ini kita mendapat dukungan langsung dari Bapak Hermawan Kartajaya selaku founder dan Khairman dari Mark Plus INC. Terima kasih Bapak Hermawan Kartajaya. Untuk dukungannya semoga doa Bapak untuk kemajuan Leslar Metaverse dapat kami wujudkan. Wow, Masya Allah banget ya, semakin meroket nilai sel Metaverse. Apalagi nanti besok hari Jumat bakal ada kejutan dari Korudi Salim dan Bapak Rizky Bilar. Jangan lupa untuk selalu mendukung, selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.